Ternyata sosok Ratu Adil ini selain dia sakti mandraguna tanpa aji-aji dan sugi tanpa bondo, ternyata sosok Ratu Adil ini atau Satria ini dia juga memiliki hadiah-hadiah dari pembawaan alam sekitarnya. dimana hadiah-hadiah ini berwujud pusaka. Sang Ratu Adil memiliki banyak pusaka. Tetapi ada beberapa pusaka yang manjing. Atau menyatu dengan diri sang Ratu Adil ini sendiri. Ada empat pusaka yang akan saya bahas, dan keempat pusaka ini Manjing ke dalam diri sang Ratu Adil, Dimana sang Ratu Adil ini merupakan sosok yang taat dalam beribadah dan tekun, serta bersungguh-sungguh dalam lelaku-lelakunya, dan dimana sang Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok yang berkualitas secara spiritual para kemampuan dia berkualitas dan sosok Sang Ratu Adil ini ternyata dia patut dicontoh dan patut menjadi teladan walaupun memang ada beberapa sisi negatifnya yang tidak patut untuk dicontoh tapi jauh lebih banyak sisi positifnya yang patut untuk dicontoh dan Sang Ratu Adil memiliki empat pusaka Yang menyatu dengan dirinya Dan keempat pusaka ini Dia dapatkan dari mempelajari ilmu-ilmu Yang pertama adalah pusaka keris Kiai di Dimana keris Kiai Sowo ini merupakan keris kuningan Yang terbuat dari kuningan Dan keris Kiai Sowo ini Memiliki kemampuan atau keahlian Untuk bertarung Atau berperang Dan keris kuningan Kiai Sowo ini Memiliki hawa yang panas Sebagai hawa amarah Sebagai penggambaran api Sebagai penggambaran pemberiani Yang kedua adalah Tongkat Ireng Kiai Piton Tongkat Ireng Kiai Piton ini Didapatkan sang ratu adil ketika dia lelaku mempelajari ilmu malih rupa. Dimana dia mempelajari ilmu mali rupa ini di pohon beringin. Dan ternyata secara takdir kundalininya sang ratu adil, sang ratu adil dipertemukan dengan sosok tongkat ireng kiai piton. Itu merupakan takdir kundalini yang tidak direncanakan dan tiba-tiba terjadi itu adalah pertemuan yang tidak disengaja di mana tongkat irang kiai piton ini memiliki fungsi ahli dalam penyamaran ahli dalam hal eh, penyamaran dan kiai piton ini ini menyatu dengan tulang punggung sang ratu adil sedangkan keris kuningan tadi menyatu di dalam pusar sang ratu adil dan kaya piton ini memiliki hawa yang netral atau biasa. Yang ketiga adalah pusaka betara karang, di mana sang ratu adil ini juga memiliki pusaka betara karang yang menyatu dengan dirinya tepatnya di tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan. Di mana sang betara karang ini. Menyatu dengan Sang Ratu Adil ketika Sang Ratu Adil mempelajari ilmu untuk menajamkan raga Aduh raga kok ditajamkan Itu tandanya Sang Ratu Adil juga mempelajari ilmu kebal ya Bayangkan saja yang namanya tajam itu seperti benda tajam Berarti dibacok, dipeso, di pedang itu tidak mempan Saking tajamnya raganya itu berarti Sang Ratu Adil juga memiliki ilmu kebal tingkat tinggi Karena dia menyatu dengan sosok Betara Karang di mana Betara Karang ini dikenal dengan istilah lainnya sebagai Dewa Karang Yang merupakan suatu ilmu untuk mengubah raga menjadi keras bagaikan Karang di lautan Dimana sosok Ratu Adil ini melakoni atau lelaku untuk mendapatkan berdarah karang di suatu perempatan dimana perempatan itu terkenal dengan perempatan yang angker selalu minta korban jiwa bahkan selalu mengadakan kecelakaan yang keempat yaitu paku bumi atau pusar bumi kok bisa dijuluki paku bumi atau pusar bumi yang namanya paku bumi itu tandanya adalah Paku Yang menancap di bumi Sedangkan dijuluki sebagai pusar bumi Itu karena Dia adalah tengah-tengahnya bumi Udele bumi Pusre bumi Jadi Sang Ratu Adil juga memiliki pusaka pusar bumi Atau paku bumi Ketika Sang Ratu Adil laku Melakoni Dengan mendalami ilmu pahit lidah atau ilmu sabdo dadi seperti pepatah bilang sabdo pandito ratu ucapan seorang pandito sekaligus dia seorang ratu atau pemimpin sabdo ini dadi ucapannya jadi dimana sang bedara karang memiliki hawa yang dingin sedangkan paku bumi ini memiliki hawa yang sejuk dan dari keempat pusaka ini Mereka berempat memiliki Kegunaannya dan fungsinya Masing-masing Dimana Keris kuningan Kiai Sawo Dipergunakan dalam hal bertarung Sebagai emosional Sebagai hawa amarah Yang kedua Tongkat ireng Kiai Piton Itu dipergunakan sebagai Penyamaran atau perubahan sifat Ataupun perubahan wujud Karena dalam tongkat itu terkandung ilmu malih rupa, yang ketiga, bedara karang. Bedara karang merupakan ilmu untuk mengeraskan raga, dimana bedara karang ini berfungsi untuk melindungi sang raga dari ancaman-ancaman dari luar. Yang keempat, itu paku bumi, dimana paku bumi ini sebagai kekuatan pamungkas, ilmu pamungkas dari sang ratu adil, ketika sang ratu adil kebebat. Atau terjepit Maka Sang Ratu Adil akan mengucapkan sesuatu Dan akan terjadi Itu yang dinamakan Sabdo Dadi Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Barulah akan muncul ketika zaman baru itu datang Sebelum zaman baru itu datang Sang Ratu Adil hanya menjadi manusia biasa selayaknya kita semua Sekian pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan klik subscribe dan like video ini serta nyalakan notifikasi loncengnya ke semua supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini